LEGENDA KEABADIAN, LEGEND OF XIANWU SEASON 1 Murid luar Ye Chen menghancurkan dantiannya dan tidak lagi memiliki hubungan dengan kultivasi. Mulai sekarang, dia diusir dari sekte Zengyang dan tidak pernah diizinkan menginjakan kaki di gunung roh Zeng Yang selama sisa hidupnya. Di aula besar, pengumuman diucapkan dengan suara dingin, seolah-olah dibacakan oleh Tuhan dan tidak ada yang bisa melanggar otoritasnya. Dengan pengumuman bergema, Ye Chen yang berwajah pucat berdiri di tengah aula dan mengepalkan tinjunya. Mungkin dia mengerahkan begitu banyak energi sehingga kukunya masuk ke telapak tangannya dan darah keluar. Dantian Ye Chen pecah dan dia tidak bisa berkultivasi lagi. Sudut mulut Ye Chen menunjukkan sedikit amarah dan matanya sedih. Awalnya dia turun gunung untuk membantu sekte mengambil obat roh, tetapi disergap oleh tangan ahli dari sekte persaingan. Dia tidak dapat melindungi obat, lolos dari kematian dan kembali ke sekte. Sayangnya, dantiannya rusak, dan akibatnya dia menjadi orang yang terbuang. Tanpa diduga, kesetiaannya tidak ada artinya di mata atasannya. Mereka tidak sabar untuk mengusirnya dari sekte, memperlakukannya sebagai sampah yang tidak berguna. Seseorang di aula melihat Ye Chen berdiri diam, berkata dengan nada bosan, mengapa kamu tidak pergi? Pergi saja, dan Tian merusak apakah ada artinya bagimu untuk tinggal di sini? Sekte Zheng Yang tidak pernah meminta orang terbuang untuk tinggal. Setelah memendammu selama tiga hari, Sekte Zeng Yang telah melakukan semua yang bisa dilakukan untukmu. Mendengar kata-kata menghina dan kasar di aula, Ye Chen merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh jarum baja. Sekte ini membuat hatiku merinding. Suara seraknya menunjukkan rasa marah. Ye Chen akhirnya mengangkat wajahnya yang keras kepala, menatap atasan, berjalan dengan langkah lemah dan berbalik diam-diam. Di luar aula besar, berdiri Spirit Mountains dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Energi spiritual dan awan meresap, dan burung bangau terkadang terbang melintasi awan. Tempat yang tenang itu benar-benar negeri ajaib di alam fana. Inilah Sekte Zengyang, sekte kultivasi yang terletak di selatan kerajaan Chu besar. Namun, semua ini tidak bernyawa di mata Ye Chen. Dia tidak bisa membantu menahan tubuhnya dengan erat dan gemetar. Sama seperti apa yang saya katakan, dia telah dibuang. Ye Chen keluar, beberapa murid menunjuk ke arahnya, beberapa menertawakannya dan yang lainnya menghela nafas. Sayang sekali kakak senior Ye mengalami semua ini. Dia baik pada kita sebelumnya, bagaimana kalau mengantarnya pergi? Tidak perlu melakukannya, kita abadi, tapi dia bukan apa-apa. Saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Mendengar ejekan dan desahan yang mengelilinginya, Ye Chen menundukkan kepalanya. Dia ingin mengucapkan sesuatu, tetapi menelan kata-kata itu ketika dia hampir berbicara, seolah tenggorokannya tersangkut tulang ikan. Seperti penjahat yang diarak di jalan-jalan, Ye Chen ditinggalkan oleh seluruh dunia. Tepatnya, dia bukan mantan Ye Chen yang mereka sebut. Sekarang dia tidak mampu berkultivasi lagi, tetapi menjadi orang yang terbuang dengan dantian yang rusak. Kebanggaan masa lalunya lenyap sepenuhnya. Menghadapi kemanusiaan yang berubah-ubah, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menahannya dalam diam. Wah-wah! Tawa lucu datang dari depan. Seorang murid berbaju putih dengan kipas lipat di tangan berjalan menuju Ye Chen dan menatapnya dengan bercanda. Siapa dia? Itu kakak senior kita Ye. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat wajah orang yang datang dari celah rambutnya. Dengan sepasang mata Phoenix, orang berkulit putih itu tampan, tetapi bibirnya yang cerah itu kejam. Bab 2. Zao Kang Ye Chen mencari nama pria itu dari ingatannya. Mantan Zao Kang memperlakukan Ye Chen dengan hormat, tidak pernah berbicara kepadanya dengan sarkasme seperti sekarang. Wah! Pikiran Ye Chen terputus. Zhao Kang mengitari Ye Chen, memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata dengan lidah yang menyesap, kakak senior Ye, bagaimana kamu bisa berada dalam kekacauan seperti ini sekarang? Sebagai adik juniormu, aku merasa sangat kasihan padamu. Ye Chen tidak berniat untuk mengatakan lebih banyak dan pergi begitu saja dari Zhao Kang. Ingin pergi, Zhao melangkah ke depan Ye Chen, melambaikan kipas lipat dengan lembut, dan menatapnya dengan mengejek. Minggir, oh, apa-apaan kamu, kamu berani memintaku untuk pergi. Senyum Zhao menghilang tiba-tiba, kamu masih berpikir kamu tetap sama seperti sebelumnya. Ye Chen gemetar, dia ingin membantah, tapi tidak bisa membuka mulutnya. Zhao Kang memisahkan kakinya, dan mulai berkata, jika kamu ingin pergi, kamu harus merangkak di antara kedua kakiku. Mungkin aku bisa memberimu beberapa batu roh sebagai biaya perjalanan. Zhao Kang, dengan secercah cahaya dingin di matanya yang suram, Ye Chen menjawab dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kakak Zhao, tidaklah kamu berperilaku seperti itu. Seorang murid di antara kerumunan penonton bergumam, dan dia ingin melawan ketidakadilan untuk Ye Chen. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan percaya diri karena basis kultivasinya yang lemah. – Apakah kamu mengejar kematian? – Berbalik dan berteriak, Zhao Kang memelototi murid itu. – Khawatir akan kekuatan Zhao, semua orang diam. Setelah menakuti murid-murid di sekitarnya, Zhao Kang melihat sekilas Ye Chen, dan mencibir, – Ye Chen, maukah kamu merangkak? – Aku! – Tanpa kata-kata selesai, Zaudiam dan menemukan gambar yang indah berjalan perlahan ke arah mereka. Dengan pakaian tipis yang menari-nari, dan rambut hitam berkilau yang melayang, gadis yang wajahnya cantik itu luar biasa, tampak seperti peri yang turun ke dunia tanpa menjadi sekuler. Itu adalah kakak perempuan Jin Ning Suang. Kilatan cahaya ditangkap di mata para murid. Dengan api menyala di mata murid laki-laki, hasrat dan pemujaan mereka terungkap. Wanita cantik dari luar sekte Zheng yang dikagumi oleh semua murid laki-laki. Semua orang di Sekte Zeng Yang tahu bahwa Ji Ning Suang tidak peduli pada semua orang kecuali Ye Chen. Hanya sebelum Ye, dia mengungkapkan kelembutannya. Mereka dianggap sebagai pasangan ideal di Sekte Zeng Yang. Secara alami, itu adalah masa lalu. Ye Chen hina dan bangga Ji Suang tidak akan pernah menunjukkan wajahnya yang tersenyum kepadanya seperti sebelumnya. Ji Suang. Ye Chen bergumam dengan suara serak, tapi hampir tidak terdengar. Dengan tampilan yang rumit, dia tidak berbalik. Gadis itu adalah orang yang ingin dia jaga sepanjang hidupnya. Yang biasa tersenyum padanya sepanjang hari, bersikap dingin dan terpisah saat dantiannya pecah dan dia kehilangan basis kultivasi sepenuhnya. Sejak saat itu, kamu mengerti apa yang disebut cinta dan sumpah menguap. Saudari junior Ning Suang, Zhao Kang membuka kipas lipat dengan cepat, dan tersenyum kepada Ji, sama sekali berbeda dari orang yang tampak galak sebelumnya. Ji Ning Suang mengangguk dengan sopan kepada Zhao Kang yang tersenyum dengan tatapan menyendiri, seolah tidak ada gangguan duniawi yang dapat membuat genangan matanya yang indah bergetar. Meskipun Ji Ning Suang menghela nafas dan merasa kasihan pada Ye Chen, dia mengambil langkah ringan di depannya, dan hanya menunjukkan ketidakpedulian di matanya, seolah berkata, kita berasal dari dunia yang berbeda. Selamat tinggal, Ji mengucapkan kalimat sederhana dengan suara surgawi tapi nada dingin. Apa ekspresimu, sayang? Ye Chen membungkuk untuk mengambil ransel di tanah tanpa melirik Ji Ning Suang. Perpisahannya kehilangan kehangatan, dan membuat Ye Chen merasa patah hati. Ji terdiam dan merasa linglung tentang cinta masa lalu mereka dalam sekejap. Saya pergi, Ye Chen menepuk kotoran dari bungkusan itu, berbalik perlahan dan menyeret langkah berat. Bayangan rampingnya tampak sangat kesepian di malam bulan purnama ini. Bab tiga. Ketuk. Ketuk. Seekor kuda kurus berbaris perlahan di jalan setapak pada malam yang tenang dan gelap, dan kukunya bergemerincing di tanah mengikuti ritme yang lambat dan lembut. Menatap ke langit, kelelahan Ye Chen berbaring di atas kuda. Dia telah berbaring di atas kuda sejak dia meninggalkan Sekte Zengyang, dan tidak tahu harus kemana. Sebagai seorang yatim piatu, dia dibesarkan di sekte tersebut dan tidak memiliki petunjuk tentang orang tuanya atau anggota keluarganya. Ye Chen menganggap sekte Zheng Yang sebagai rumahnya, dan saudara senior dan junior sebagai keluarganya. Tapi sekarang dia diusir dari sekte tersebut. Tunawisma dan kesepian, Ye Chen meringkuk tubuhnya. Dia bergumam, di mana rumahku? Suaranya terdengar jelas di malam yang gelap dan sepi ini. Lelah Ye Chen hampir tertidur tanpa sadar dengan sepasang mata kabur. Tanpa diduga, begitu dia hampir menutup matanya, sebuah bintang terang jatuh dari langit yang gelap dan menyilaukan. Ye Chen tiba-tiba duduk dengan mata terbuka lebar. Ye Chen menatap langit malam, dengan mata berputar saat bintang jatuh. Bintang emas itu sangat berkilau, seolah menyerap kecerahan jutaan bintang dan melewati saman kuno. Sinar keemasannya yang hangat menerangi kaki langit. Bintang jatuh. Ye Chen menatap busur yang indah itu dengan heran. Ledakan. Guntur menembus kubah. Dia bahkan bisa melihat kilat yang terus-menerus. Guntur membuat panik kuda kurus itu. Ia mundur dan meringkik. Akibatnya, Ye Chen jatuh dari menunggang kuda. Ledakan. Bintang jatuh, dan bahkan bumi pun hancur. Dengan panas yang bergulir ke arahnya, Ye Chen berdiri, merasakan suhu tinggi di angkasa, dan melihat pepohonan layu dengan cepat. Bintang jatuh, sungguh tontonan bersejarah. Ye Chen menginjak bumi yang hangus saat gelombang panas mendekatinya. Ketika mendekati bintang itu, dia menemukan itu bukan bintang jatuh melainkan seikat api emas ukuran telapak tangan. Api yang sebenarnya, Ye Chen tercengang, dia tidak pernah berharap bintang itu menjadi nyala api. Lampu emas segera menghilang, dan api yang sebenarnya tetap ada di sana sepi seperti cahaya lilin. Kesepian seperti anak Tunawisma, nyala api berkedip-kedip. Ye Chen tidak bisa merasakan kehangatan darinya. Kamu Tunawisma juga. Dia berbagi takdir yang sama dengan nyala api, dan tak tertahankan untuk menahan diri mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh nyala api dengan lembut. Nyala api itu tampak spiritual dan melompat ke telapak tangan Ye Chen, menghibur dirinya sendiri seperti anak kecil yang tidak bersalah. Betapa menariknya! Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak merentangkan jari-jarinya dan menunjuk ke nyala api, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan meledak ke dalam tubuhnya. Kamu, sudah terlambat bagi Ye Chen untuk bereaksi. Api yang tampaknya nakal berputar-putar di tubuh Ye Chen dan masuk ke dantiannya yang rusak. Merasakan kehangatan dari perutnya segera, Ye Chen bergegas memeriksa tubuhnya. Dia melihat pemandangan yang luar biasa bahwa dantiannya yang rusak sembuh sendiri berkat api yang sebenarnya, dengan kehangatan mengalir ke seluruh tubuh. Ye Chen merasa ingin mandi di bawah sinar matahari yang terik di musim dingin yang membekukan. Ada apa? Dia membuka mulutnya. Api itu sebenarnya belum menyelesaikan perjalanannya. Itu melompat-lompat di dantian Ye Chen. Merasakan dantiannya yang sempit, nyala api membesar dengan cepat, memancarkan cahaya keemasan, berubah menjadi lautan api emas dan memperluas bidang dantian. Ah! Memegang perut bagian bawahnya, Ye Chen merasakan sakit menyebar dari perutnya ke seluruh tubuh, menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Busur. Suara itu berarti medan dantian yang disembuhkan meledak lagi karena api yang sebenarnya. Di dalam lapangan, di mana-mana berwarna putih, langit dan bumi muncul di dantian Ye Chen, yang ruang atasnya berkabut dan ruang bawahnya bersinar dalam cahaya kemasan. Sampai saat itu, api yang sebenarnya berhenti dan melayang seolah-olah berkeliaran di rumah barunya. Itu berperilaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Ye Chen tidak dalam kondisi baik. Dia berbaring di tanah dengan telungkup, terengah-engah dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Karena rasa sakit yang hebat, pembuluh darah biru Ye Chen menonjol di dahinya, matanya merah, dan bahkan wajahnya berubah. Tidak ada yang tahu berapa lama itu berlalu. Setelah itu, rasa sakit yang tajam menghilang secara bertahap, rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh, dan Ye Chen direvitalisasi. Bab 4 Dengan tenggorokan kering, dia membuka mulutnya, dan menatap dantian di mana terjadi perubahan yang menghancurkan bumi. Apakah ini lautan dantian ini? Ada lima kondisi untuk kultivator, kondensasi ki, inti manusia yang sejati, roh virtual, dan malam kosong. Ye Chen tercengang karena apa yang disebut lautan dantian satu peringkat lebih tinggi dari bidang normal. Hanya ketika pembudidaya mencapai keadaan malam kosong, barulah mereka dapat membuka lautan dantian. Di luar dugaannya, api yang sebenarnya tidak hanya memulihkan medan dantian, tetapi juga membuka lautan dantian untuknya. Tiba-tiba, energi spiritual tipis antara langit dan bumi melambai. Segera, energi terkumpul di sekitar Ye Chen, membentuk pusaran air energi spiritual yang berputar di sekelilingnya, mengalir ke tubuhnya melalui semua titik akupuntur dan pori-porinya, dan akhirnya mengalir ke bidang dantiannya. Dengan setiap peregangan pori, tubuh Ye Chen menyerap energi spiritual antara langit dan bumi seperti lubang hitam. Saat ini, api yang sebenarnya menjadi aktif kembali. Semua energi yang mengalir ke medan Ye Chen disempurnakan oleh api dan berubah menjadi energi emas sejati. Bahkan lautan ramuan kering berwarna emas, dengan energi emas mengambang di sana. Bagaimana mungkin api memurnikan energi sejati? Ye Chen menatap lautan ramuan dalam dantiannya dengan mata berkabut, terhuyung-huyung, jatuh ke tanah dan pingsan. Di pagi hari, sinar matahari yang cerah dan hangat bersinar melalui jendela dan menerpa wajah Ye Chen. Dia perlahan membuka matanya dan melihat wajah polos dengan mata besar berkedip di depannya. Kakak, kamu bangun! Anak laki-laki itu menunjukkan dua baris gigi putih. Siapa kamu? Ye Chen tiba-tiba duduk, menatap bocah itu dan sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di tempat yang aneh. Di mana saya tinggal? Mengapa saya di sini? Bocah cerdik itu menjawab dengan senyum jujur, nama saya Hua. Ini adalah taman spiritual kecil Sekte Heng Yue. Kamu pingsan di hutan tadi malam, kakekku dan aku membawamu pulang. Heng, Sekte Heng Yue. Jawabannya membuat Ye Chen kesurupan. Kekaisaran Grichu diperintah oleh satu istana dan tiga Sekte. Sekte Zheng Yang, King Yun dan Heng Yue mendominasi selatan, membentuk situasi konfrontasi tripartit. Sekte Heng Yue dan Zheng Yang adalah rival. Ye Chen tidak pernah menyangka hari ini dia bisa datang ke rekan antagonis Zeng Yang, Sekte Heng Yue setelah pengusiran kemarin. Apakah kamu lapar? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Melihat Ye Chen linglung, Hua berlari keluar. Ye Chen melamun di ranjang bambu. Setelah beberapa saat, dia menjadi sadar dan mengingat kembali pengalamannya tadi malam. Tadi malam. Pengalaman tadi malam mengingatkan Ye Chen untuk segera memeriksa tubuhnya. Laut ramuan emas tampak seperti dunia baru, di mana ruang atas diselimuti kabut putih, dengan gelombang energi emas bergulir ke bawah. Aku tidak sedang bermimpi, semuanya nyata. Napas Ye Chen menjadi cepat dan dangkal. Setelah tidur satu malam, medan ramuan dalam dantiannya yang rusak tidak hanya sembuh, tetapi juga membuka lautan ramuan, di mana energi sejati berubah menjadi semakin klasik. Mengepalkan tinjunya, Ye Chen mendapatkan kembali perasaan yang telah lama hilang sebagai seorang kultivator. Penglihatan dan kekuatannya disempurnakan saat ini, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Semua ini harus dikaitkan dengan nyala emas. Ye Chen memikirkan api yang sebenarnya, dan tanpa sadar melihatnya tergantung di lautan ramuannya. Nyala apinya berkedip-kedip seperti anak kecil yang melompat dan berteriak kegirangan. Api sejati, dari mana asalmu? Begitu Ye Chen memicu pikirannya, nyala api muncul di telapak tangannya. Suhu di dalam ruangan naik drastis. Dia tidak lagi takut pada nyala api, tetapi merasa dekat dengannya. Kamu akan mengikutiku mulai hari ini. Dengan kebahagiaan yang tak terkatakan di benaknya, Ye Chen tersenyum dan menyentuh nyala api yang berkedip-kedip. Kakak, keluar untuk sarapan. Saya datang. Ye Chen menyimpan api yang sebenarnya dan melompat dari tempat tidur. Bab 5 Meninggalkan ruangan, Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan taman kecil itu hanya seluas 20 zang persegi, dengan pohon roh di tengahnya. Ada seorang lelaki tua di taman kecuali Hua. Tiga orang duduk mengelilingi meja batu kecil, dan seekor burung raksasa berjongkok di samping mereka, menatap makanan di atas meja dan sangat ingin makan. Di alam kultivator, burung yang disebut sebagai binatang spiritual digunakan sebagai alat untuk bepergian. Setelah percakapan, Ye Chen mengetahui bahwa pria tua yang menyelamatkannya tadi malam adalah Zhang Fengyan. Sektenya menghancurkan basis kultivasinya dan mengirimnya keluar karena kesalahannya, tapi rumahnya terletak di kaki Gunung Spiritual Sekte Hengyue. "Ayo, elang kecil, bidak ini untukmu!" Hua melemparkan sepotong daging yang dia tidak mau makan sendiri ke burung raksasa itu, menepuk-nepuk kepala besar elang itu dengan tangan kecilnya, seolah-olah burung itu adalah keluarganya. Zhang Fengyan melihat sekilas Ye Chen dan tersenyum padanya. Nak, kurasa kamu mungkin seorang kultivator. Saat mendengar ucapan Zhang, Ye Chen sedang melahap makanannya. Dia meletakkan sumpit dan mengangguk dengan wajah tersenyum. Anda termasuk sekte yang mana, tuan? Saya bukan milik sekte atau sekolah manapun. Saya hanya seorang kultivator lepas. Sayang sekali. Zhang Fengyan menghela nafas. Anda harus menemukan sekte untuk berkultivasi pada usia yang begitu muda, karena dapat memberi Anda sumber daya kultivasi. Jika Anda telah berkultivasi di sana, Anda tidak dapat mencapai tingkat pertama tahap kondensasi Qi. Tuan, Anda benar!" tersenyum, Ye Chen menyembunyikan masa lalunya. Jika dia memiliki kesempatan untuk berkultivasi, dia akan mencari sekte lagi. Saran Zhang masuk akal. Pertama, menjadi kultivator longgar tidak aman. Kedua, sulit untuk mengamankan sumber budidaya. Namun, murid sekolah memiliki sekte untuk diandalkan, dan sumber daya kultivasi mereka terjamin. Melihat Ye Chen berspekulasi, Lelaki tua yang baik hati itu tersenyum, nak, apakah kamu tertarik menjadi murid Sekte Heng Yue? Tentu saja, Ye Chen menjawab dengan tergesa-gesa dengan wajah tersenyum. Ide-nya bertepatan dengan ide sang. Dari perspektif kekuatan Sekte, Sekte Heng Yue adalah tandingan Zheng Yang. Sekarang dia tidak punya tempat untuk pergi, dan itu akan menjadi pilihan terbaik baginya untuk tinggal di Sekte Heng Yue. Ye Chen sangat termotivasi. Dia mengungguli yang lain saat berkultivasi di Sekte Zheng Yang. Dengan bantuan api sejati, dia sangat yakin bahwa dia akan melampaui murid lain dalam waktu dekat. Menatap Zhang Fenina, Ye Chen bertanya, Tuan, tidak mudah menjadi murid Sekte Heng Yue. Tidak masalah, saya akan menulis surat pengantar. Mudah bagi Anda untuk menjadi murid magang dengan bantuan saya. Surat pengantar. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen mulai memperhatikan pria tua itu secara diam-diam. Meskipun Zhang adalah seorang kultivator yang terbuang, ia tidak dapat melihatnya dengan mudah di permukaan. Bang. Pada saat ini, pintu taman spiritual kecil ditendang terbuka. Seorang pemuda berbaju putih masuk ke dalam. Wah kalian sarapan. Pria muda itu mencibir. Zhang Tao, kenapa kamu datang ke sini? Hua berdiri dalam sekejap, dan memelototi murid berjubah Taois Putih itu. Zhang Feng tampak cemberut, dengan burung raksasa di sebelahnya berkicau dan melindungi Hua di bawah sayapnya. Setelah melirik Zhang Tao, Ye Chen memperhatikan dua karakter, Heng Yue, di jubahnya, dan mengenali bahwa pemuda itu adalah murid dari sekte Heng Yue. Ye yang cerdas menyimpulkan bahwa basis kultivasi Zhang Tao mencapai kondensasi Ki tingkat kedua. Hah! Melihat langsung ke arah Zhang Fengyan, Zhang Tao bersenandung dengan dingin dan berkata, "Orang tua, berikan apa yang aku inginkan secepat mungkin, atau aku akan bersikap kasar padamu." "Aku tidak punya apapun yang kamu inginkan." Mengambil napas dalam-dalam, wajah tua Zhang Fengyan segera berubah menjadi pucat. "Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya." Zhang Tao meraung dengan tatapan jahat dan menendang meja seperti perampok gila. "Gua! Gua!" Mengepakkan sayap, burung raksasa itu bergegas menuju Zhang Tao. Binatang spiritual tingkat rendah seperti itu, burung itu memiliki kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Iritasi, tampang yang dimiliki manusia, bisa dilihat dari matanya. Kamu mencari kematian, mata Zhang Tao tampak dingin, dan energi spiritual yang melayang di antara jari-jarinya langsung memadat menjadi bila energi dan melukai burung itu. Dengan percikan darahnya, burung itu jatuh ke tanah. Elang kecil, Hua melemparkan dirinya ke burung itu. Gua! Gua! Meski burung itu berkicau dengan suara lemah, ia tetap melindungi Hua di balik sayapnya. Bab 6. Kamu benar-benar bajingan, menunjuk Zhang Tao dengan jari gemetar, Zhang Feng Yan sangat marah hingga hampir pingsan di tanah. Serahkan padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kasar, Zhang Tao berjalan selangkah lebih dekat, tanpa menyelesaikan pidatonya dia ditampar oleh Ye Chen yang berdiri di dekatnya. Tepuk. Tepuk tangan terdengar jelas dan keras. Zhang Tao dipukuli dengan kaget, dan lengannya diseret oleh Ye Chen secara paksa sebelum dia menemukan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Dia kehilangan keseimbangan kemudian, meninggalkan tanah dan melayang di udara. Ledakan. Zhang Tao yang angku jatuh ke tanah dengan kasar, meninggalkan lubang berbentuk manusia. Engah. Zhang Tao memuntahkan darah, dan organ dalam tubuhnya terlantar. Zhang Fengin tercengang saat melihat pemandangan itu. Hua menelan seteguk budak setelah menyaksikan Ye Chen menaklukkan Zhang Tao. Ye Chen mengalahkan Zhang Tao, seorang kultivator tingkat kedua dalam tahap kondensasi Qi. Sejujurnya Ye Chen menang dengan penyergapannya, tetapi kekuatan energinya luar biasa. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa eliksir si telah terbentuk di tubuh Ye Chen? Meskipun peringkat kultivasi Ye Chen adalah tingkat pertama, tetapi jumlah energinya tiga kali lipat dan dapat dihitung sebagai tingkat ketiga dari kondensasi Qi. Tuhan memperhatikan apa yang telah kamu lakukan, dan mengumpulkan lebih banyak kebajikan tersembunyi untuk dirimu sendiri. Dengan kutukan keras Ye Chen, Zhang Tao dimutilasi dan diusir dari taman olehnya. Di malam hari, Ye Chen mentransfusikan energi vital ke elang kecil dan mempertahankan hidupnya. Tetapi sulit bagi burung yang setia untuk terbang lagi di hari-hari berikutnya. Teman kecil, terima kasih atas bantuanmu. Zhang Fengyan duduk di tangga batu, dan terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Untuk orang tua yang baik hati seperti dia, ditindas oleh muridnya sendiri sangat menyakitinya. Sama-sama, tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk melakukannya. Tersenyum Ye Chen menjawabnya dengan bebas dan mudah. Sayang. Dengan tatapan mengingatkan di matanya yang mendung, Zhang Fengyan mengingat masa lalunya yang menyedihkan dan berkata, "Saya adalah salah satu tetua Sekte Heng Yue dan diturunkan ke taman spiritual kecil karena saya membuat kesalahan besar. Zhang Tao adalah murid saya. Itu adalah kesalahan saya bahwa saya tidak mengajarinya dengan baik. Pencapaian seseorang tergantung pada kebajikannya sendiri, bukan gurunya. Ye Chen menenangkan Zhang Fengyan, Tuan, jangan salahkan dirimu. Dia terlahir seperti ini. Dia menginginkan mantra roh surga milik kakek. Hua sangat marah dengan tangan kecilnya yang terkepal. Barang-barang kakek telah dirampas olehnya selama bertahun-tahun ini. Dia menggerta kami setiap hari. Mantra roh surga. Mantra yang dimiliki sekte Heng Yue bukanlah hal baru bagi Ye Chen. Energi vital orang akan disegel dalam waktu singkat begitu mantra ditempelkan di tubuh mereka. Selain itu, itu terkenal di antara tiga sekte. Mantra itu berharga dan tidak pernah diberikan kepada orang yang tidak relevan. Di luar dugaan Ye Chen, Zhang Feng Nain pada kondensasi kitingkat ketiga memiliki mantra yang sangat berharga. Teman kecil, saya telah menyelesaikan surat rekomendasi. Anda hanya pergi ke gunung untuk berkultivasi. Anda cerdik, tolong manfaatkan bakat Anda. Zhang Feng Nian menyodorkan surat ke tangan Ye Chen sambil merenung. Terima kasih atas bantuan Anda. Bab 7 Larut malam, Ye Chen meninggalkan taman spiritual kecil, menemukan tempat yang tenang, duduk di atas batu dalam posisi teratai dan mencoba memahami misteri api sejati di lautan ramuannya. Dia mendapat banyak manfaat dari api yang sebenarnya, memulihkan bidang ramuannya, membuka lautan ramuan dan menyempurnakan energi vitalnya. Dibandingkan dengan yayasan kultivasinya di Sekte Zengyang, Yang, yang sekarang lebih aman. Ini benar-benar luar biasa. Ye Chen berbisik. Dia memejamkan mata untuk menyegarkan dirinya dan menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Segera energi spiritual yang tipis terkumpul dan membentuk pusaran energi yang berpusat di sekitar Ye Chen dan juga dikendalikan olehnya. Energi yang diserap oleh Ye Chen mengalir ke lautan ramuannya melalui titik akupunturnya, dan disempurnakan oleh api emas sejati. Kamu membagi api sejati menjadi jutaan jalur, beberapa diresapi menjadi meridian, dan yang lainnya membungkus tulang. Singkatnya, api digunakan untuk memurnikan tulang dan meridian. Setelah sekian lama, meridiannya melebar dan melunak tanpa terasa. Bekas luka meridian di tulangnya juga menjadi halus, dan bahkan beberapa kilo kemasan bertahan di atasnya. Ye Chen tidak tahu jam berapa dia melompat dari batu. Setelah penyempurnaan, kemudahan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sangat baik. Berteriak kegirangan, dia melangkah turun, dengan energi vital yang mengalir deras berkumpul di telapak tangannya dan bahkan cahaya yang berkeliaran di antara jari-jarinya. Telapak guntur bergegas, Ye Chen menjerit dan mengelus batu. Bang! Telapak tangan yang kuat memecahkan batu dengan guntur. Dengan dampak yang luar biasa dan suara yang riuh, keterampilan serangan mistik yang dipraktikkan oleh Ye Chen disebut telapak guntur bergegas. Keahlian itu mengharuskan praktisinya memiliki tubuh yang kuat, jika tidak, itu akan melukai meridian dan tulang praktisi sambil menghancurkan musuhnya. Itulah kekurangan dari rusing Thunder palem. Tapi Ye Chen bisa mengabaikan kekurangannya. Setelah penyempurnaan, kekuatan tubuh dan ketangguhan meridian dan tulang benar-benar dapat membantu Ye Chen menghindari bahaya. Pagi segera tiba. Saat fajar kemerahan muncul di timur, Ye Chen membuka matanya. Menghembuskan Kiang keruh, dia berbalik, bangkit dengan wajah kemerahan, dan mendapatkan kembali stamina dan napas yang stabil. Ye Chen berjalan keluar dari taman kecil setelah sarapan sederhana. Di depannya ada tangga tak berujung naik ke puncak gunung spiritual dan memanjang menjadi awan. Kamu tidak bisa melihat batasnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berjalan di tangga. Ye Chen bisa merasakan energi yang luar biasa mengalir ke arahnya sambil mengambil setiap langkah. Dengan langkah terakhir, dia mengangkat kepalanya dan menatap dunia yang berdiri di pegunungan yang megah di kejauhan dan hutan kuno yang menjulang tinggi, energi spiritual berkabut dan awan melayang, dan burung bangau terkadang terbang menembus awan. Saya menemukan perasaan yang pernah saya alami di sekte Zengyang. Tersenyum, Ye Chen dengan rakus menghirup energi spiritual di udara. Dia mengambil rute yang dikatakan Sang Fengnian kepadanya. Di pagi hari, energi spiritual dan esensi matahari dan bulan adalah yang paling murni. Ye Chen melihat banyak murid yang rajin duduk di atas batu dalam posisi lotus untuk latihan pernapasan dan kultivasi. Ketika dia melewati mereka, mereka melihatnya dengan tergesa-gesa dan melanjutkan latihan mereka. Kamu tiba di pavilion Jiuking setelah berbelok di beberapa sudut. Beberapa murid memasuki atau meninggalkan paviliun. Ketika mereka melihat Ye Chen, orang asing, masing-masing dari mereka akan memandangnya, dan meremehkannya sambil menemukan basis kultivasinya pada kondensasi kitingkat pertama. Ini dia, Ye Chen menata paviliun, dan masuk ke dalam, menunjukkan surat rekomendasinya. Di aula, tetua Sekte King menerima surat rekomendasi. Sebelum membukanya, dia melihat Ye Chen dari atas ke bawah sambil mengetahui bahwa Ye diperkenalkan oleh Sang Fengyan. Sementara tetua Sekte mengukur Ye Chen, Ye Chen juga memandangnya secara diam-diam. Ye Chen berbisik pada dirinya sendiri, wajah pria ini aneh. Ye Chen benar, dengan mata, hidung, dan mulut miring ke arah yang berbeda, wajah sesepuh Sekte berkerut. Kamu bahkan memiliki keinginan untuk memperbaiki posisi organ tersebut. Dia memalingkan muka dari sesepuh sekte. Kecuali penatua sekte Kingi ada tiga orang lagi yang duduk di sana. Yang satu berperut besar, yang satu kurus, dan yang lainnya bisa dihitung sebagai orang normal. Mereka mengobrol dengan Riang. Tampaknya mereka bukan tetua sekte di sini, tetapi datang ke sini untuk berkunjung. Mereka adalah kepala master dari tiga puncak utama milik sekolah luar sekte Heng Yue, Song Laodao, Ge Hong, dan Immortal King Yang. Bab 8 setelah membaca surat itu, tetua sekte Yi memberikannya kepada tiga kepala master dan tersenyum, "Kakak senior, teman kecil bernama Ye Chen diperkenalkan oleh Sang Fengnian. Saya ingin meminta Anda untuk mendiskusikan pemilihan master Ye. Siapa itu bersedia menjadi tuan Ye Chen? Tolong beri wajah Sang Fengnian." "Oh, Sang Fengnian jarang merekomendasikan murid kepada kami." Surat itu melewati tangan ketiganya dan mereka mulai memandangi Ye Chen dari atas ke bawah. "Berapa usiamu?" Zong Laodao berperut besar menatap Ye Chen. "16 tahun." 16. Zong mengangkat alisnya, seorang kultivator berusia 16 tahun hanya mencapai kondensasi qi tingkat pertama. Bakatmu sangat. Batuk dan berdiri, dia menepuk perutnya yang besar, eh, ada sesuatu yang harus saya tangani di puncak Tianyang dan harus pergi sekarang. Dengan kata-katanya yang belum selesai, Zong yang gemuk berlari dengan cepat keluar dari aula, takut diseret oleh tetua Sekte King dan mengambil Ye Chen sebagai muridnya. Gehong berdiri dengan tangan di punggungnya setelah Zong pergi, dan melirik Ye Chen dengan cemoohan. Puncak yang tidak pernah menginginkan manusia yang sia-sia. G meninggalkan Ola juga. Tetua Sekte Kingi harus mengarahkan pandangannya pada Immortal King yang. kakak King yang, tolong beri aku wajah dan ambil Ye Chen sebagai muridmu. Immortal King Yang mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya perlahan, adik laki-laki King Yi, kesenjangan antara levelnya dan permintaan puncak renyang sangat besar. Bakatnya terlalu buruk untuk memasuki puncak renyang. Maaf, saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Tetapi... Aku punya masalah lain untuk ditangani dan harus pergi. Immortal King Yang bergegas keluar dengan mengibaskan lengan baju. Tiga kepala master pergi satu demi satu. Niat mereka bahwa mereka semua menolak untuk mengambil Ye Chen sebagai murid sudah jelas. Tidak sulit bagi Ye Chen untuk mengerti. Betapa sulit dipercaya bahwa seorang kultivator berusia 16 tahun hanya sampai pada tingkat pertama kondensasi Qi. Mereka akan ditertawakan jika mereka tidak bisa mengajar murid yang kurang berbakat dengan baik. Apakah mereka akan kembali dan bersaing untuk Ye Chen jika mereka mempelajari bakatnya? Melihat tiga kepala master pergi satu persatu, tetua Sekte Kingi tampak malu. Dia terbatuk dan menatap Ye Chen dengan wajah tersenyum. Teman kecil, apakah kamu bersedia menjadi murid magang? Tidak apa-apa, mungkin aku akan menjadi murid biasa suatu hari nanti. Sangat baik. Dari lengan bajunya, tetua Sekte Kingi mengeluarkan kartu Giok Putih dengan energi vital tertinggal di sekitar ujung jarinya dan mengukir Ye Chen di atasnya. Dia memberikan kartu itu kepada Ye, dan tersenyum, "Nak, ini kartu Giokmu." Kecuali kartunya. Tetua sekte Kingi juga mengeluarkan botol giok yang dikemas, dari mana Ye Chen mencium aroma obat. Tidak diragukan lagi, di dalam botol itu ada cairan roh yang membantu kultivasi. Magang tidak memiliki akses ke jubah atau metode kultivasi sekte kami. Hanya ada satu botol cairan roh giok untukmu. Terima kasih, tetua sekte, Ye Chen menjawab dan menerima cairan roh. Tidak masalah apakah dia memiliki jubah atau tidak. Baiklah, sekarang kamu bisa pergi ke Spiritus Pavilion untuk mengambil satu alat. Menepuk bahu Ye, tetua sekte King Yi tersenyum dan berkata dengan lembut seolah-olah dia adalah rekan Ye, anak kecil, bekerja keras. Aku akan melihat penampilanmu dalam tiga bulan. Bab 9. Ye Chen meninggalkan pavilion Jiuking dan datang ke pavilion alat roh menurut pemandu. Penjaga pavilion alat roh adalah sesepuh sekte yang gagah dengan sepasang mata kecil yang hampir tidak terlihat. Dengan gulungan gendut yang bergoyang-goyang, dia tampak seperti Buddha Maitreya dengan dada telanjang. Semua murid di sekte Heng Yue memanggilnya Zhou Dafu. Penatua Sekte, Ye Chen membungkuk dengan hormat, melihat Zhou Dafu berbaring di kursi selempang dengan mengantuk. — Anak kecil, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dengan mata berkonsentrasi, Zhou Dafu duduk, melirik Ye Chen dan menatapnya dari atas ke bawah. Mempresentasikan kartu gioknya, Ye Chen berkata, — Saya adalah murid magang baru. Tetua Sekte King Yi meminta saya untuk memilih satu alat roh di sini. Zhou mengambil kartu giok itu, membaliknya dan melemparkannya kembali ke Ye Chen. Sambil menjabat tangannya, Zhou Dafu berbaring di kursi selempang lagi, dan menjawab, kamu masuk saja ke dalam dan pilih satu alat. Tetapi murid magang hanya dapat memilih alat roh yang disimpan di lantai pertama. Jangan menyelinap ke lantai dua secara diam-diam. Eh! Ye Chen memasuki paviliun alat roh setelah menyimpan kartu gioknya. Lantai pertama paviliun berukuran beberapa ribu zang persegi dan cukup besar untuk menyimpan bermacam-macam senjata. Setiap alat roh berkilau seperti bunga api yang menyala terang. Tidak mengherankan, senjatanya lebih rendah. Ye Chen sedikit kecewa, karena dia hanya bisa memilih alat roh yang malang itu dari lantai pertama. Mengingat hal itu, Ye Chen mengangkat pedang dengan pegangan seperti hantu, tetapi menggelengkan kepalanya dan bergumam, itu terlalu ringan. Dia menjatuhkan pedang dan mengambil pedang roh. Meskipun pedangnya tajam, Ye Chen mengembalikannya. Dia terus memilih senjata dan mengembalikannya, seperti seseorang pergi ke supermarket untuk membeli sayuran. Setelah berkeliaran sebentar, Ye Chen tidak puas dengan senjata-senjata itu, yang tidak pernah dia lihat di masa lalu. Tapi masa lalu yang indah telah berlalu. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain memilih salah satu dari alat yang lebih rendah itu. Dia tidak memutuskan untuk mengambil senjata setelah berjalan-jalan di lantai pertama. Namun, api sejati di lautan ramuannya berkedip-kedip. Nyala api sekecil rambut dipisahkan dari api sejati dan terbang keluar dari tubuh Ye Chen. Ye Chen yang terkejut bergegas mengikuti nyala api dan sampai di podium batu, di mana tergeletak pedang besi hitam. Mungkin sudah lama tinggal di sana, pedang itu berdebu. Kedipan api sejati melilitnya. Pedang itu ada di tangan Ye Chen saat dia tertegun. Dia ingin memeriksa alat roh yang dipilih oleh api sejati. Tapi dia meremehkan berat pedang itu, dan tidak bisa menahannya dengan nafas. Beratnya setidaknya 200 jin. Ye Chen memperkirakan berat pedang itu. Sulit bagi seorang murid biasa untuk membawa pedang seberat itu. Mengangkatnya akan menghabiskan semua energi vital seseorang. Jika seorang kultivator bertarung dengan orang lain dengan pedang, dia akan kelelahan sebelum kalah. Tidak sulit membayangkan mengapa benda itu tergeletak di sini untuk waktu yang lama tanpa diketahui. Tapi Ye Chen semakin tertarik pada pedang karena ini. Jalankan sedikit energi vital, Ye Chen mengambil pedang dan meniup debu di permukaannya. Dia merasakan perubahan waktu dari pedang dan melihat dua karakter, Tian Kue terukir di pegangannya. Tian Kue, Ye Chen berbisik dan menatap pedang itu dari dekat. Itu belum bertepi, tapi jauh lebih lebar dari pedang roh biasa. Dia tidak bisa menilai bahannya, tapi memperhatikan banyak karakter kuno yang tidak jelas terukir di tubuhnya yang berat. Bab 10. Pedang yang aneh. Ye Chen bergumam, dan berbicara pada dirinya sendiri bahwa pedang yang berat itu adalah senjata yang sempurna untuk memukul orang tetapi tidak untuk memotong mereka. Aku akan mengambil yang ini. Ye Chen memanggul pedang besi dan meninggalkan pavilion. Um. Berdiri tidak jauh dari Ye Chen, Zhou Dafu meremehkan pilihannya. Anak kecil, kamu terlalu kurus untuk membawa pedang. Mengapa kamu memilihnya? Bang. Ye Chen mendatangi Zhou Dafu dan melonggarkan cengkramannya. Pedang besi yang berat itu jatuh ke tanah dan separuh tubuhnya tertancap ke tanah dengan miring. Sekte tua, apakah kamu tahu asal usul pedang? Tanya Ye Chen, menunjuk pedang Tian Kue, ini sangat berat. Eh, menjepit kumisnya, Zhou Dafu merenung sejenak dan menjawab, di sinilah saya mengambil alih pavilion alat roh. Itu telah tinggal di pavilion selama lebih dari seratus tahun. Saya tidak tahu tentang asalnya. Begitulah. Aku membujukmu untuk mengganti yang lain. Pedang besi itu jauh lebih berat dari pedang biasa. Kamu bisa memilih senjata yang lebih ringan. Tidak perlu diubah lagi, Ye Chen tersenyum. Dia menepuk pedang itu dan hampir tidak melepaskan diri darinya. Bocah keras kepala, bawa saja. Terima kasih, tetua sekte. Ye Chen membungkuk kepada Zhou Dafu dengan hormat lagi dan meninggalkan paviliun alat roh dengan pedang di bahunya. Setelah mencapai gerbang, dia menemukan bahwa murid-murid yang lewat melontarkan tatapan mengejutkan ke arahnya. Mereka melirik Ye Chen dan pedangnya, menunjuk ke arahnya. Siapa pria itu? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia murid magang baru? Pedang yang dipikulnya adalah pedang Tian Kue. Mungkin pedangnya, betapa hebatnya kekuatannya, tapi basis kultivasinya buruk, dan dia tidak berada di kepala yang benar. Mengabaikan diskusi itu, Ye Chen berpikir bahwa pedang Tian Kue tidak normal. Dia lebih suka yang ini daripada alat roh tingkat rendah lainnya. Memikulnya setiap hari dapat meningkatkan kultivasinya. Om, um, mereka adalah murid dari Sekte Zengyang. Dengan bisikan dari seseorang yang tidak dikenal, orang-orang di sekitar melihat ke langit. Di sana... Sebuah pedang raksasa terbang di langit, di mana berdiri tiga orang, seorang wanita parubaya yang cantik, seorang gadis muda yang cantik dan seorang remaja yang tampan. Seseorang bertanya dengan ragu, untuk apa para murid dari Sekte Zheng Yang datang ke Sekte Heng Yue kita. Akan ada kompetisi besar antara Sekte Zheng Yang, King Yun dan Heng Yue dalam tiga bulan. Mereka datang untuk menegosiasikan kompetisi. Murid perempuan itu secantik peri. Tidak ada diskusi yang sampai ke telinga Ye Chen. Dia melihat ke langit, dan lebih tepatnya, matanya tertuju pada gadis cantik yang berdiri di atas pedang. Dengan gaunnya yang mengambang, gadis itu tampak seperti lugu yang turun dari langit. Dia adalah Jin Ning Suang dari Sekte Zengyang. Tanpa diduga, kita bertemu satu sama lain begitu cepat. Ye Chen bergumam. Pandangan yang rumit dan acuh tak acuh muncul di matanya, aku akan kembali dan membalas dendam suatu hari nanti. Mungkin merasakan seseorang mengawasinya, Jin Ning Suang yang berdiri di atas pedang terbang melihat ke bawah, tapi Ye Chen sudah menghilang di tengah kerumunan. Sungguh perasaan yang akrab, Jin Ning Suang berbisik. Kakak Ji, ada apa? Tidak ada apa-apa.